Datang di channel Wong Sundo. Pada episode kali ini, saya akan membahas tentang praktikal, sholat, puasa, dan zakat. Arti dari praktikal sendiri adalah sesuatu yang dapat dilaksanakan atau dipraktekkan, yang dapat dipahami dan terasa manfaatnya, baik secara langsung maupun dalam jangka waktu tertentu di masa depan. Definisinya hampir mirip dengan praktis tapi kalau praktis itu lebih condong kepada definisi mudah dilaksanakan, nggak ribet, nggak bertele-tele, efisien, dan mungkin cepat pelaksana. Sedangkan praktikal itu definisinya lebih kepada mudah dipahami, baik caranya, tujuannya, dan manfaatnya, sehingga dapat dilaksanakan dengan benar. Praktikal ini sering digunakan untuk meluruskan teori-teori atau ide-ide gagasan juga aturan-aturan dan larangan-larangan yang malah membuat semakin rumit dan akhirnya malah melupakan tujuan makna dan manfaat awalnya dan sebenarnya banyak sekali hadis-hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersifat praktikal salah satu contohnya adalah ketika ada seorang muslim miskin yang membatalkan puasa karena berhubungan badan dengan istrinya Lalu bertanya kepada Rasulullah Alaihi Wasallam dan si muslim miskin ini harus mengganti puasanya tersebut dengan membebaskan seorang budak dan dia tidak mampu tentunya. Lalu Rasulullah memberi alternatif kedua yaitu untuk berpuasa selama dua bulan berturut-turut dan dia pun menjawab tidak mampu. Lalu alternatif ketiga adalah dengan memberi makan kepada 60 orang miskin dan dia pun tidak mampu karena dia pun adalah orang miskin. Lalu Rasulullah memberikan sekeranjang kurma agar orang tersebut mensedekahkan kurma tersebut atas nama dirinya kepada fakir miskin. Namun lagi-lagi dia menjawab dialah orang termiskin di daerah situ. Lalu akhirnya Rasulullah Alaihi Wasallam menyuruh orang itu untuk membawa kurma tersebut dan memakan sekeranjang kurma tersebut bersama keluarganya lalu cukup untuk mengganti puasa yang batal tersebut dengan satu hari berpuasa dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah contoh dari hukum yang praktikal. Demikian juga dengan banyak hadis-hadis lainnya tentang hukum-hukum dalam menjalankan agama Islam. Begitu juga dengan ibadah salat, puasa, dan zakat. Bahwa praktikal dari salat ini adalah berdoa. Dan memang salat itu adalah ibadah Ritual untuk berdoa dalam satu bentuk koridor khusus yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan dua salam. Dan berdoa sendiri adalah menyampaikan permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa mengenai kebutuhan-kebutuhan hidup kita dengan sungguh-sungguh sepenuh hati, yaitu dengan memahami apa yang kita sampaikan dalam doa-doa kita tersebut. Dan sebenarnya dalam berdoa tersebut kita sedang melakukan introspeksi diri atas kebutuhan-kebutuhan kita dan juga sambil mengukur kemampuan-kemampuan kita. Dengan berdoa dan introspeksi terhadap diri kita sendiri ini, juga kita akan mengenal sifat-sifat buruk yang ada dalam diri kita. Sehingga kita dapat mengenali sifat-sifat buruk yang ada dalam diri kita atau sugesti-sugesti buruk yang ada dalam diri kita dan kita dapat melawan dan sedikit demi sedikit untuk menghilangkannya. Dengan mengingat kebutuhan-kebutuhan kita tersebut, kita akan menyadari kepada sifat Allah Subhanahu Wa Taala yaitu maha pengasih dan maha penyayang. Memohon untuk dimudahkan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup kita tersebut. Dan ketika mengukur kemampuan, diri kita akan mengingat sifat-sifat Tuhan lainnya yaitu maha kuasa, maha bijaksana, sebagai penolong yang terbaik, sebagai pemberi anugerah yang terbaik dan pujian-pujian atas sifat-sifat Allah lainnya. Dengan seringnya berdoa ini, kita akan mengingat kebutuhan-kebutuhan kita dan cita-cita kita. Hal ini akan memberi dampak kepada diri kita untuk segera menjawab kebutuhan-kebutuhan kita tersebut. Dengan sering berdoa ini juga, maka kita akan semakin sering bermonolog dengan Allah Subhanahu wa taala yang akan membuat kita semakin mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika kita melakukan misi-misi atau amalan-amalan soleh atau perbuatan-perbuatan soleh, untuk memenuhi kebutuhan kita itu kita akan selalu ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa meluruskan niat sebelum merencanakan sesuatu, bahwa niat tersebut kita tetapkan semurni-murninya setulus-tulusnya untuk diridoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jika dilakukan konsisten secara terus menerus, maka akan membuat diri kita selalu mengingat Allah di setiap kegiatan-kegiatan kita. Dan sekaligus kita juga dapat mencapai cita-cita yang kita sampaikan di dalam doa-doa kita secara bertahap dari cita-cita yang kecil hingga cita-cita yang jangka panjang, yaitu cita-cita untuk memenuhi kebutuhan hidup kita dan akan membuat diri kita menjadi sabar dalam melakukan proses-proses ikhtiar menuju cita-cita tersebut, dan menjadikan diri kita senantiasa menjaga untuk selalu bersyukur atas apa-apa yang telah kita dapatkan sebagai anugerah dari Allah Subhanahu SWT. Kita tidak akan berubah menjadi seperti itu jika kita hanya berdoa tapi tidak melakukan misi-misi ikhtiar untuk memenuhi kebutuhan kita tersebut itu seperti meminta tapi tidak mau berusaha atau permohonan doanya terlalu tinggi dan tidak realistis untuk diwujudkan oleh kemampuan dirinya hanya orang-orang yang menyadari kebutuhan hidupnya dan menyadari kemampuan dirinya yang akan berdoa kepada Tuhannya semakin dia menyadari akan hal itu maka doa dan sholatnya akan semakin tulus dan sungguh-sungguh menggunakan hatinya setiap ucapan doanya akan dia sampaikan dengan ketulusan dari dalam hatinya, maka berhati-hatilah dengan kekayaan kita dan kekuasaan kita, kemampuan kita, karena hal tersebut akan membuat kita lupa dengan rasa kebutuhan kita yang akhirnya akan mengurangi kesungguhan kita dalam berdoa dan menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diperbolehkan untuk berdoa di dalam salat kita. Ada yang melakukannya ketika sedang sujud, ataupun ada juga yang melakukannya ketika sedang kunut. Kita boleh menggunakan bahasa kita, karena doa tersebut tidak termasuk ke dalam bacaan-bacaan wajib di dalam sholat. Kalau bacaan-bacaan wajib itu memang harus menggunakan bahasa Arab. Ketika sedang sholat itulah waktu yang tepat untuk menyampaikan doa-doa kita, karena kita sedang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala di dalam koridor yang sudah disediakan, yaitu sholat, tentunya boleh kita melakukan doa di luar sholat. Tapi di dalam sholat itu, yang lebih bagus caranya, ada juga diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam itu melakukan sholat sunat dulu dua rakaat, lalu dalam sholat itu beliau berdoa untuk masalah-masalah tertentu. Jadi sholat itu adalah berdoa dengan formalitas atau tata cara yang sudah ditetapkan dan dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu selanjutnya kita bahas mengenai praktikal tentang puasa. Puasa ini adalah melatih mental kita dalam menjalankan amalan-amalan soleh atau perbuatan-perbuatan soleh kita. Yaitu tadi ketika sudah berdoa Lalu kita amalkan, kita realisasikan dengan misi-misi atau ikhtiar-ikhtiar kita, yaitu dengan amalan-amalan soleh dan perbuatan-perbuatan soleh. Nah, puasa ini agar kita mempunyai mental yang kuat atau disiplin untuk tetap menjalankan ikhtiar-ikhtiar kita dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah takwa. Adanya puasa Ramadan itu sebagai satu sarana untuk melatih disiplin kita memenuhi puasa selama sebulan penuh sehingga kita akan merasakan suatu pencapaian dari suatu target jangka panjang itu tentunya akan sulit dilakukan jika kita tidak pernah latihan mental-mental ini memang harus dilatih nah dalam Islam itu dilatihnya dalam puasa Ramadan selama sebulan penuh dan tidak boleh ada puasa yang putus di tengah jalan makanya harus diganti jika ada puasa yang berhalangan, digantikan di hari yang lain. Mental disiplin ini sering juga disebut istiqomah, bahwa untuk mencapai suatu tujuan atau target atau cita-cita yang panjang, maka harus juga dipenuhi proses-proses atau pencapaian-pencapaian target yang lebih kecil, yaitu puasa harian, dan di dalam pencapaian target harian ini, juga terbagi menjadi pencapaian target-target dalam satuan waktu Yaitu istiqomah dalam satuan waktu Yaitu berwudu dan sholat Sehingga setiap muslim itu pernah merasakan atau melaksanakan pencapaian-pencapaian tersebut Sehingga dia dapat terapkan di dalam kehidupannya Di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya Untuk tetap melakukan amalan-amalan soleh dan ikhtiar-ikhtiarnya Berupa niat, ucapan, dan perbuatan selalu mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bertakwa. Dan memang itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ketakwaan kita dan amalan-amalan soleh atau perbuatan-perbuatan soleh kita. Dan ini akan tercermin kepada akhlak orang tersebut, yang akhirnya kita akan menjadi orang-orang yang hanya mencintai kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saja akan menjadi orang yang waspada dan tidak mau dipengaruhi oleh hal-hal yang didasarkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu praktikal dari zakat atau sedekah termasuk sedekah kurban adalah bahwa zakat dan sedekah ini adalah untuk melawan sugesti sugesti negatif atau sifat-sifat buruk yang didasarkan bukan kepada hal-hal yang hakiki niat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sepertinya sederhana, tapi dampaknya sangat luar biasa. Jika sudah difahami manfaat dari zakat atau sedekah ini, dengan sudah terkikisnya sugesti-sugesti negatif dan sifat-sifat buruk ini, maka kita akan terbiasa mendasarkan atau meniatkan semua kegiatan kita terhadap tujuan-tujuan atau sugesti-sugesti positif saja atau diniatkan kepada niat yang lebih luhur, yaitu lillahi ta'ala atau hanya karena Allah semata, baik dalam tingkatan niat, pikiran, ucapan, dan perbuatan atau amalan. Zakat dan sedekah ini akan membuat kita lebih sering berbagi pada akhirnya, akan membuat kita suka berbagi hal yang baik kepada sesama, dan semakin sering berbagi, maka kita akan mengikis sifat-sifat buruk seperti cinta harta, egois, dan gengsi, kesombongan, dan lain-lain, dan malah akan meningkatkan persaudaraan, sama rasa, empati kepada sesama. Oleh karenanya, diriwayatkan oleh Nabi Shallallahu 'alaihi wa wasallam bahwa jika tangan kanan bersedekah, maka tangan kiri tidak boleh mengetahuinya sehingga tidak ada sugesti buruk yang menyertai ketika kita sedang zakat, sedekah, ataupun sedang berbagi. Dengan mengetahui dan memahami praktikal dari tiga ibadah ritual ini, maka kita akan dapat mencapai tingkatan hikmah dan makrifat yang biasanya kita bingung jika membaca tasawuf dari para sufi-sufi terdahulu dan sulit untuk mempraktekannya sehingga orang-orang yang tidak mengerti tentang tasawuf karena tidak bisa mempraktekkan dan memahaminya mereka mengharamkan tasawuf karena memang Allah itu maha adil bagi semua makhluknya sehingga seharusnya praktek-praktek yang sudah diajarkan dan dirisalahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dapat dirasakan dipahami tujuannya dan manfaatnya hingga menjadikan semua umat yang menjalankannya menjadi orang-orang yang selamat atau Islam Yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa dan berakhlak yang baik Dengan mempunyai amalan-amalan soleh yang banyak sekali Untuk melengkapi penjelasan tentang berdoa dan sholat, zakat, dan puasa ini Anda juga dapat menyimak video tentang perlukah berdoa dan episode yang berjudul Harus Punya Cita-Cita